Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali Aduh, lagi di kontennya Derosa Auto Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir Dan sudah mendengarkan video-video Derosa Auto Nah teman-teman pada kali ini saya Olex bareng sama Mbak Brenda Dari Okta Automobil ya Silahkan pembukaan dulu Nah kita sampaah halo Sampai Okta dan okay. uh, Sampai Sirona -sampa Auto Kita lagi poleps poleps bareng, bareng ya betul bareng pandiri motor. Oke, okay, yeah. Nah, sebenarnya di sini dapat harga-harga menarik banget ya. Oke. Okay. Pokoknya uh, yeah. Pak ada ya. Oh, yeah. Nah, BBD ini benar-benar gudangnya mobil bekas berkualitas dan murah-murah tentunya. -murah Oke, okay, Oke. Okay. Yeah. Nah, Uh, Pertama-tama nih Kita um, lagi ada di Mandiri Motor sama Om Edo ya Iya ya yeah, yeah, yeah. Di sini teman-teman harganya murah-murah loh yeah. uh, Harga spesial mobil bajongan ya Om Edo Mobil bajongan Nah Om Edo tentunya Di mana sebenarnya temennya uh, Mandiri Motor ini lokasinya Di Jalan Nasi Masari Nomor 10 Cipondoh Tangerang Tangerang Danau ya Danau sebelum Danau, danau, danau Iya untuk uh, info lebih lanjut nanti lengkapnya mapsnya ada di deskripsi atau kalian bisa juga langsung hubungi sama Om di nomor berapa? 081315951028 okay. okay. 1028, Nah okay. ya, teman-teman ya. nomor teleponnya Om Edo ada di kolom deskripsi ya. Ada. Ada. Om pertama Brenda mau cari cari referensi mobil yang murah-murah so, untuk teman-teman ya. semua. Ya. ya. Oke, okay, kita mulai bang. Ya. Mulai Ayah, Ini Kijang Kapsul LX Sudah upgrade 97 97 7 Sudah sedobol The Power window Power steering Komplit Pajak hidup Pulus Pajak hidup Masih Hitungnya original Pajak bulan apa? Pajak bulan 4 Pajak bulan 4, Pajak April. 4 April 2023 Oke okay. nah, perorangan Perorangan Kelas ganjil Platnya. platnya genap Vagina genap, genap. genap. oke okay. vagina. Pak SMK, yes. SNK? SMK perorangan pajak hidup, SMK daerah, Ke, nah, tidak tangerang. Tangerang juga, Tangra. Nah, dandannya apa aja nih? Oke, kira-kira. Kalau e. dandan, sudah nggak ada? Sudah ada, sudah pakai ya? Iya. Oh. Tahun 97 tujuh, tahun sembilan tujuh, tahun sembilan tujuh, lima, lima, lima, di-update nah. LGE nah tuh teman-teman rekomendasi banget mobilnya udah update-an, udah modifan yeah. iya modifan berapa Om Edo? kira-kira? harga buka harga puluh 53 juta puluh 53 juta, 53 juta, juta, juta aja ah. masih bisa dikurangin dikit lagi masih, masih bisa nego yang penting kita dorong terus supaya jadi nah, nah. tuh teman-teman harga pertama rekomendasikan mobilnya udah modifan, udah bagus, udah gak ada dandan nih, Om Edo, gak ya Omedo ya pokoknya teman-teman datang aja ke sini langsung ke Om Edo ya siap Insya Allah dikasih harga dan mobil yang harga. bagus ya harga, Aha, harga okay. spesial selanjutnya bang eh Om ya, kita lanjut ke dalam oke okay. nah. nah ini uh, Toyota Apanza DPS DPS 2007 yang 1500 cc APANSA DPS 2007 Pajak panjang, panjang manual, manual. Nah, Posisi Pajak bulan Agustus Agustus panjang Kebetulan hmm. baru BBN Baru BBN Alamat Jakarta Alamat Alamat Pusat, ya? Alamat Jakarta Pusat ya okay. uh, kan Penerangan uh, Mobil juga masih uh, Siap pakai Siap pakai, ya. pakai dan Tinggal jos saja. Harga di Rp85.000.000 Rp85.000.000 Rp2007.000.000 Tapi terpaksa ya teman-teman yang rp cc. Rekomendasi lah kalau menurut saya ya Ya. Masih bisa Lego ya Masih bisa Lego, masih Teman-teman mobilnya bagus, saya udah lihat mobilnya bagus Alamat PNK DRM Jakarta Pusat, atas sama perorangan, kilometernya berapa? Kilometer sekitar 145 satu empat lima juta, juta. Man, man, man ya teman-teman hmm. nah, nah, tahun dua ribu tujuh masih bisa kredit. bisa kredit bisa kredit ya. bisa kredit bisa, Kena bisa. kredit itu kredit bisa kredit bisa ter bisa kredit bisa kredit bisa bisa 3 tahun. 3, 3, tahun. 3, 3 tahun. 3 tahun aja juta 2.500-an, sangat terjangkau dan kita masuk seluruh ke keluarga ya karena dia termasuk tiga baris nih. Iya, yeah, wow. coba tiga baris. Oke. Okay. Nah, itu ada uh, MPV uh, ya. Iya, yeah, Suzuki APV. Apa ini? Ini Suzuki APV tipe X tipe yang X. paling lengkap okay. 2005. 2005. Ah, 2005 pajak panjang X. bulan 11 2023. Tahun depan, ya, tahun depan, pas panjang. panjang baru, BBN oh, baru, BBN mm, juga, BBN. nah, terus masih mulus, AC double, dingin semua hasilnya, ban juga masih tebal-tebal, tinggal pakai aja, tinggal pakai, aman bekas laka, ya? Oh, tidak, tidak, tidak, tidak, kita tidak main bekas laka, atau bekas banjir, itu betul, betul, betul, mobil mobil betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, Hai, yeah. hai, sekitar hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, perorangan, perorangan, ya. perorangan. perorangan. perorangan. Nah, teman EVP tahun 2005 kita ek e -e -e, manual, manual. Terlarangan gimana pajaknya di bulan November 2020? 2023. kaleng panjang 2027 kalengnya kalengnya panjang banget ya, Kilometer berapa? Ya. Kilometer sekitar 200 ribu. 200 ribu. 200 ribu, 200 ribu. 200 ribu kilometer. Betul, masuwarti. Ya wajar tahun ya. sudah berapa tahun ya umurnya oh, ya. Kalau saya kondisinya bagus banget bro Iya pasti bagus. Nah. Harganya berapa nih? Kira-kira? Harganya enam puluh lima juta. Enam puluh ya, juta aja. Enam puluh lima juta, Masih bisa Masih kurang dikit lagi. Kalau ya, ini lebih. bisa kredit, juga nggak om? Bisa kredit, tiga, tiga tahun. Tiga, tiga tahun. Jenah DP berapa tuh? Jenah DP lima belas juta. Lima belas juta? Wow, lima belas juta. cicilan sekitar dua koma juta, 2, 2 juta ya, per bulan. Selama? Tiga tahun. Tiga tahun ini lebih murah lagi, cuma dua juta dua ratus. Selama tiga tahun aja, udah, udah, banget ya. Betul, ini ya. Aku tinggal pakai, Om. Ya, tinggal pakai. Dalam juga masih rapi, masih rapi. Tinggal pakai, jangan lupa dibayar dulu. Ada pilihan mau cash atau kredit Ya, cash. kredit tambah tumpah tambah juga bisa, tambah bisa, tambah bisa, kalau... Oka luar kota juga bisa dibantu. Oh. Bisa dibantu. Yang penting dibayar dulu. Yeah. <laughs> dibayar cash. Kita bisa antar yang penting sesuai ongkos kirimnya. Betul. Nah, kalau mungkin masih Iya, iya. Kalau Jabodetabek mungkin nggak mahal, tapi nah. kalau keluar kota tergantung Betul. lah jaraknya bagaimana. Bisa kita kirim. Asal saling percaya. Itu. Nah, di sini ya teman-teman Mudah-mudahan mobil teman-teman yang cari. Karena harganya benar-benar merekomendasi ya? Ya, ya, ya. Di bawah 100 ya rata-rata lima -rata Yang 50 juta, yang 60 ya, ya. juta, ya, yang iya. 80 juta ada. Tinggal menyesuaikan Be aja banyak e e di sini. Oke, okay, selanjutnya. Selanjutnya Oke. ya, kita geser ke belakang. Nah, Avanza ya. juga nih. Ya, sama ini Avanza S, S. S. S. tahun 2007 2007 yang 1500 cc manual. Manual, manual. warna silver, silver plat kenap pajak Ajaknya. panjang oh, baru iya. juga bebe beben. Baru beben ya, alamat Tangerang Kota, Tangerang Kota, Tangerang Kota. Kota. Kota masih hitungan orisinil, terorangan orisinil masih orisinil, bodi bodi ya. orisinil, bodi masih orisinil ya. Nah, di dalam joknya itu dibungkus saja, tapi aslinya ada. Oh iya, nah, iya, iya, iya, iya, bisa juga kredit, tukar tambah sama cash. Sebetulnya, kalau ini kilometer di berapa? Kilometer satu ratus empat puluh tiga ribu. Oh, empat puluh tiga ribu. 143 ribu tahun masih wajar banget ya? Oh, ya. Keren, ah, benar Apalagi mobilnya benar-benar masih, masih orisinil, sebenarnya oh, ya. Iya. Bandannya masih bagus 300, tebal, ya. bagus tebal. Lagi ada masalah nggak kaki-kaki? kaki aman, aman. Aman udah rapi. Iya, ya. ya, oh, nanti aman. ya. Tinggal pakai, walaupun, pakai aja. Kalaupun kalaupun nanti ya. setelah dites drive pada kekurangan bisa di ngapa dulu kita bicarakan ya. Kita bicarakan. Tapi misalnya nih teman-teman dari luar mau bawa montir sendiri bisa enggak? Oh, bisa lebih senang kita. Oh Kita yeah. lebih bahan. senang kalau benar, benar, benar. beli bawa montir. Kita juga lebih senang. Jadi sama-sama puas ya betul, betul belinya puas kita juga puas tahu ada kekurangannya jadi langsung bisa kita kerjakan kalau ada kekurangan Tuh, nah teman-teman ya. bagus ya teman-teman iya -teman. nah. pokoknya Om tanggung jawab kalau ada kekurangan ya, bisa jawab. di maintenance oke okay. oke okay, ya. harga di 85 85 maju Nego nah, dikit. Sedikit dikit 5, saja ya. Kalau kredit dong. Oh. Kredit kurang lebih DP sekitar 15. 15. Harga kita 9 itu sekitar 2,6. 2,6 3 tahun. Tiga tahun. tahun, sangat terjangkau 2 banget. Dua ya, puluh jadi di sini rata-rata, ya. cicilannya -rata masih dua jutaan ya. Betul, iya, iya, iya. diri motor, pokoknya kejangkau Oke. lah buat masyarakat bawah kecil. Iya, kejangkau yang punya mobil, ekonomi ya, pedagang-pedagang ya. kecil bisa, juta, kalian bisa langsung gerabak di Mandiri motor. Iya, jangan sampai Kehabisan. Tapi jangan khawatir nih, kalau misalkan kehabisan tuh bisa-bisa nggak -bisa sih? Oh, bisa, bisa. bisa Banyak teman ya. di sini ya. Ya request, ya. tinggal telepon aja pasti datang. Asal keseriusannya nah, aja serisana, ya. Ya. Ya, ya. Okay. ya? Tapi Mbak Brenda di sini tuh, kalau menurut saya, kayaknya nggak ada lawan deh. Kalau untuk harga-harga yeah. di loh, sekitar 100 yeah. kondol, kayaknya di akan direkotor yeah. paling murah loh. Iya, iya, iya. Kita udah ngeliling juga Mbak Brenda, napa apa memang harganya masih di atas yang tadi kita sebutkan. Ya, ya, ya, insyaallah ya. harga di sini bagus-bagus, rekomendasi siap. Banget. Rekomendasi banget buat kalian. Ya. Oke, okay. siap. Selanjutnya. Ada lagi PP nih. PP. ini tipe yang Tipe PP gag ya, karena 2013. 2013 ya. Pemuda. Pemudaan. Iya. Dia ya, udah -blower ya. double blower ya. Sudah blower. Sudah komplit juga <laughs> uh, ban juga masih bagus-bagus ban -bagus. masih tebal setelah ya. nih oh. cuman pajak oh. nih lagi proses lagi perpanjang. proses oh, nah, terima. pajak nanti bulan? Uh, bulan 11 perburu? kemarin perjanjil ya? ya jadi ya. pasti panjang ya, nanti ya, terima panjang ya terima panjang lagi di proses Dia ya, Jakarta Timur transmisi manual ya transmisi manual ya, hitungan juga masih ori mobilnya ori nanti terima pajak panjang bisa juga kredit kalau kredit dia bisa sampai 4 tahun, 5 tahun juga bisa. Wow, ya, karena DP berapa tahun. nih Om? DP bisa Rp12 juta. 12 juta aja juta ya, bisa. Juta. Untuk DP masih bisa tanya Om? Masih, masih bisa Lego. Tergantung nanti cicilannya mau naik apa enggak. Yang penting datang ke sini dulu ya. Iya, datang sengaja. Mas kasih best press sama Omdo ya, ya. bisa, bisa. Betul, betul, nah, betul. Kalau di angka DP 12 juta itu cicilan kira-kira 2,5. 2,5 per tahun. Per tahun. Per tahun. Tahun. tahun. Kalau mau 5 tahun juga masih bisa. Ya? Lebih turun lagi ya. Iya, besar turunnya bisa lebih turun. Uh, Kalau ya. cashnya kena berapa? Cashnya di sembilan puluh lima juta. Sembilan puluh lima Tetap aja. masih di bawah seratus juta. Masih nego, Om. Masih nego. Masih nego, masih nego. Masih nego. buat nego. kalian yang serius langsung berpegang nah, aja nah, di sini mandiri ya, ya, motor di ya, kondom. Ya, ya. Jadi kebetulan unitnya tinggal sisa sedikit masih ada juga di Bekal sama di rumah cuman karena mau libur. Betul. betul. Kita, Biasanya ya. buka hari apa sampai hari apa Pak? Biasanya tiap hari. Dari jam tiga da. puluh tiga, jam tiga puluh minggu jam tiga jam berapa dari jam tiga puluh tiga, jam jam jam selesai kalau <laughs> nah, transaksi sampai jam 12 malam juga kita layanin puluh tiga, jam tiga puluh tiga, jam tiga puluh tiga, jam tiga Sebelum kita udah habis ya, ini ya? Sudah, Oke. ya kebetulan juga unitnya juga masih Masih ada Toyota Ras 2011 matic warna silver. Warna Ada Mitsubishi juga masih ada di luar, ada ada, Kuda, tahun, di luar tahun 2000 yang diesel? 2000 diesel. Diesel, diesel, diesel. diesel ya. Untuk berapa ya. Berapa tuh? Berapa Harganya itu sekitar lima puluh lima juta. 55. Wow, lima puluh lima juta aja. Khusus oh. untuk diesel memang pemain diesel agak mahal harganya, betul. Iya yeah, iya. Yeah. Tapi bisa bisa nego. Dapat diesel ya di sini rp iya. Lima juta. Iya. Yeah, Tahun dua yeah. ribu tuh. tuh Teman-teman tuh, pokoknya pantengin nomor telepon Neo Medo deh. Yeah, Dapat diesel yeah, okay. harga lima puluh juta, nggak ada lawan. Iya, iya, iya. Oke, ada lagi. Oke. Okay. Cukup. Cukup, terima Bisa. kasih. Ya Om Edo. kita udah diizinin main ke sini. Ya. Nanti uh, buat kalian yang berminat mobil di sini, jangan lupa langsung kontak Om Edo langsung. Karena ini tinggal sedikit unitnya, ya. terbatas, ya. Uh, dan yang di luar juga masih ada. Nah, buat kalian, dimanapun kalian berada, jangan lupa subscribe YouTube Octavo Mobil dan Gerota. Dan klik lonceng untuk tahu video-video update dari kami terus. Oke, Bang mau penutupannya? Oke, begitu teman-teman, insya Allah mobilnya bagus-bagus, rekomendasi harganya pun murah-murah. Nah, buat teman-teman, langsung aja datang ke sini telepon dulu sebelumnya ya. Ya, ya. Pasti dikasih best price. Oke okay, baik teman-teman uh, mohon maaf apabila ada kekurangan saya ucapkan terima kasih mobil TV Koida wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.